Wah anjing nih orang. Ayo ayo ayo. Woi, woi! Sakit banget. Astaga. Woi! Eh, ah! kok kata goblok. What's up everybody? Let's go! Amin popol lah, pengin main-main popol. Popol and kupa. Fani, ken Fani, bapak kau oh, itu lah Fani, Fani, Fani, kontol, kontol. Bapak sih kalian diminta ya Fani, Fani, terus. Wah, ada atlas, uh, oh ada ada buset 3 CC gentot banyak banget cow. Aduh, ada Fani lagi kita nggak bisa stop Fani. Oke, bikin sweater hoodie lagi. Wah, gua, gua rencana ada dua project karena kan udah deket untuk hari Lebaran. Gua bakal bikin yang pertama, gua bakal kaos jadi hoodie. Kan kita baru bikin hoodie, baru bikin sweater ya, guys? Jadi gak bikin hoodie, gua bakal bikin satu kaos sama satu kutang ya, guys. Ya, kutang, gua bakal bikin kutang. So Popel, eh, Tunggu guys, thank you Wairianto 10 star Coli dulu bro, biar licin Udah dong, kita tuh harus sering coli ya guys ya Ayo sini, ayo kupa Lewatin trapnya, aduh gentot di kupa gue goblok banget sih Nah, ha jangan dibawa ke gue Dasar segal goblok Wah, anjing nih orang Ayo, ayo, ayo Wih, sakit banget gua bisa di headshot gitu anjing anjing Serena di sini nih Mana Serenanya ya? Jancok bisa kena pula gua player player wah ini orang sih Maserin banget tai Waduh waduh kill Wah ini gak bener ini guys, ini gak bener ini cok. Apaan tai Wah ilah sampe paling miskin gue Ya ampun Tobat, Tobat cok. Astaga ini Selena Ah gue sekarang level 4 lo ya Gue mati lo ya anjing anjing. Gue sumpah guys Uh oh I'm running video aja udah mau untung udah mau untung 10% juta jadi 20 juta cocok di itu matilah waktu ya ampun wahai kuat sekali bakye coba mapan sama top global mia, streamer sebelah aduh kagak kenal gua guys waduh kusiii palain aneh bro bro apa kita gak usah bikin damage ini kayak gua lebih butuh bikin tank ngentot kalau kayak gini cok wah gua migrain sih pala gua ini kita lawan aneh hero kita kayak gini pula anjing anjing itu coy. Dapat satu lumayan. Tapi Serenanya dia kill 3 dia lebih miskin daripada gua, Bro. That's what we call skill ya guys ya. B e, berdoa aja lah tuh semoga dodak fresh, karena dodaknya bisa di bangat, tinggi Betul. banget tuh semua. Aduh ya Tuhanku Astaga pastaga cut. Woi gak logis peler ini musuhnya guys guys. Thank you saya Bari sepuluh star. Waduh gak logis anjing. Waduh buset dah ini lawannya, Cok. Good game. Ini saya naik gila banget, hai. Aduh stres gua, guys. guys, anjing anjing. Gua pakai popol -pop pula, gimana mau hidup anjing? Uh -oh. Nice, saya nanya mati, Cok. Waduh guys, gua gua mikirin banget sih ini lawan begini, Cok. Di panik, gua udah kasih mati juga anjir di sana, Kita bisa farming dulu Let's go in Duh, pusing gue. Ini Sampai sih gua mau gak mau gua harus bikin armor sih guys Nanti habis kita oh, gua pasak Gue paling kaya sih Padahal gua Padahal gua ini loh guys gue ngeri banget guys sumpah guys nggak ada otak ini Cok Aduh ini kalau gue ditabrak Fanny lagi sih mati lagi gue Aduh, aduh Fanny udah di Aduh kita hero kayak gini jadi tai sama Fanny cocok kusing gue adik. Aduh Astaga ada cowok juga lagi main Cok. Aduh Fanny ya udah di sini lagi ngentot. Saya mau ke bawah, Jek, Jek. Gua enggak berani, guys, ngapa-ngapain. Aduh Bruno gua nol tiga guys. Jadi kita kalah hero sih, guys. Gimana caranya kita mau lock Fanny anjing? Aduh. kalah hero ini guys, kita gak bisa ngelock vanny vanny datang kita cuma disodok terus kita wafat gitu doang anjir bisa apa tai aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, astaga ya ampun sakit banget ya Tuhan Nah, meteor aja Udah kayak apa andai. Lihat tuh hero kita Happy banget ini anjing anjing tuh Serena cok Atau Kupa is kopapal popol. gila cok Ini Serena Ini Serena sih gila sih guys Dia bisa prediksi gitu cok Wah tuas tua. am ya ampun Dahlah Suren ajalah lah Peler Enggak bakal bisa lokvani anjing. Apaan cok ini cok? Dia langsung auto lock ke gua ngentot ngentot. Pada mental. ini gigi gigi vania gigi guys. Bukan main ini cok, cepat mati gua hilang anjing anjing. Kasih tahu kek ini gua dikasih tahu tai. coba bener-bener ini definisi dijadin titik tuh ini guys. Jadi titik gue guys. ya guys keluar kuncup anjing. Udah gitu MM gue satu lagi juga Bruno, dia main mid dia paling miskin. Waduh astaga, gaco udahlah Ya ampun, wah gila ini Fanny, cowok Waduh kena mental gua kontol, kontol coba gua lagi pakai Moskov gua bantai lu anjing. Aduh, guys, udah kena mental. Gua guys kena mental, guys. Uh, you know oh, dia memang dia emang tau gua, guys. Emang di lock nih. Is under Ayo, recall dulu. ayun, aduh, sumpah, dia harus tangkap aja groknya Tai, kalau nggak kita nggak bisa bunuh ini. sudah suram banget ini, cok. <tuk> mana ya guys ya? woi kal lihat-lihat itu Fani, cok. bentaran bisa dikontolin Tai gua sama Fani, aduh astaga. coba gua lagi pakai moskop gue yang kontolin dia, cok. Kita bikin item tank dulu, guys. Kita bikin item tank dulu supaya kita nggak terlalu jadi kontol banget, gitu ya, guys? Kalau nggak diamat, dateng gue udah pasti wafat, cuy. Ini kenapa ya? Gue udah matiin namanya, gue yang paling kaya, loh. Aduh. sampah banget, cok, temen gue ini. Ya ampun, dibagi pula Waduh, lupa ada lihat coba Kok gerak aja, gak bisa kok tuh Anjiiiik <laughs> Getot, getot <laughs> Aduh kan, geng-geng-geng-geng Fani ya sih, Fani peler ini cok. Geng-geng-geng-geng-geng, gua sampai ketawa guys, gua mati anjing-anjing. Gila nih Fani sih, bukan Fani kaleng-kaleng sih. Wow, oh, ding. Itu kabelnya geng-geng banget kontol. Woi lah, di dalam aja masih mati. Atuh biji kacut, biji kacut. Defeat. Udah kayak jual nasi pecel aja. Aduh, sing gue juga, guys. Apa panco itu Fani, cok? Aduh, gak ada otak, gak ada otak. <tuk> Tiga kau mana? Gua ingat nih, blazernya ya blazer.